Mulana -mula legok pegote kira neng, di dia teh ayah jami, anu sakuren urang limangan, anu sakuren urang rancasalak. Namina nama maknyi, pemegatna istrina madasih disebar legok pegote kira urang lembang teh kadir, anje nama teh tidituna teh pegok pemegatnya teh, dah mawat di dia, dua nana, ya dinamian legok pegok, abah ge aika majalah ya teh ucapin um, tidia jam tiku subuh. Meser beasna data seur 10 liter ka Majalaya ba. Ti dieu jam 3 dongkap deui Kadi jam genap magrib. Ti dieu papah ka Majalaya. Ti Majalaya papah deui ka dieu. Nu no, jalan sakieu bari nyorompod. Mangonang Neng nya nyanak beas 10 liter. Ah, pengalaman sansarana ka Cidang. Nu no, dianggo ku Abah sanes nu Neng, karung tarigu di kapu. Samaya kieu lacingan teh acuk sakiyo mayonaise no, bumi-bumi kia mana mayaena famili street kia di 2008 hmm. 2005 apa serang pajanto mereka aduh ketemu pantai 2009 2008 dong di bayunan eh di tegal pak kali ki, kali kolot ane diirat itu. jalan mah bangsa Kali di perkebunan ane perkebunan City Arja. Gitu. Bekas pagar berdih, dilakukan ke para pemuda mengbebaskan antara bangsa urang itu serang urang Jepang. Hanya di Gararap lima yuta acan ayah jalan kiri yang besar kirinya, jalan yang menyerobot melihat mah abah okay, hari Mesir kanggot tuangan sehari-hari kacijapati teh Cijapati kita acan gitu nih masih kene berdua duan, walaupun kene bang jalang menyata maruhut begitu waronan kalau bakti kami meser tuan teh bisa gitu nah dan salapan gigi mulai dulunya kan, gitu. ya, kita nyapit pangalengan kita gitu. mendengar bonca karena aku mau kami hoyong mobil abah terkenal wesaran dewa wah karena tuh mobil ma kamu patongo Ayo peti asrama, bangsa motor, mobil, kira kupa bawa gitu, Yang ada malah ya, 2 meter gigir, diknya, di koridoran gitu lebat begitu tadi di Beroleh itu, sampai cenek keluarga, Mas, mata jalan di swadaya nih, melihat mana malamnya, tahu, Wei, mangkuknya abah jalan mah, kia, masih kamu, lah pokoknya hiji mah merenungi aweneng, nopo ngawagah urang dia nya urang lebok pegon dari kabupaten di provinsi kayak lebok pegon neng nama inatek. Ayo na digentos satenagrat, saten digentos KTP jangan diinak KTP tenagrat. Ayo na atas mekar kieu nya atas ramai kieu, kuya naon usir pengunjung di luar, jangan merame di diatek. Dah itu bayi mah teramek te. Naon dah urang dia nambah lebok jarang komunikasi serang Muka dari jabatan, jarang beberapa lockdown, guys. Sama sunnah, mah gitu. Kita ketahan nama di nomor hiji, ke nomor jalan, dan menurunkan arah sebelumnya, jalannya nya tidak over. Akhirnya nama cobian negara jalan saya, mah. Gede masalah keluarga, mau masih topi, oke, tidak di jalan saya, mah. Berikan dua anggota, sama badannya, umur keluar, kampung Mio, Pak, Koko teh Sini orang, sih, insya Allah, jalan, satu film yang, saya bakalan ngomong sama salah, misalnya, misalnya bangunan di Malang, kayak gak nuntut. Jantan jarah batang, obrol ke pak Bu. Bila bawa teh gening gitu ke anak-anak, nonton segala rutin naoge. Dina pengaruh anak sepurna atau kurang kali naoge gitu lah. Entah sebenarnya gitu dina tanpa sampean. Entah sebenarnya gitu kan, kayak ngayak kamajangan, besek, segala rutin gitu bangunan-bangunan atau dinamakan gitu. Warna enam enam enam enam enam enam enam enam lah Anugerah di jabatan, insya Allah. Mohaduni kata naras. Tangkem merenang. Pilih terperecanten, mak itu lah, penyakit itu lah. Neng waik habitu teh. Cobiyan, kenyalira. Bapak kita serang ibu sok long kontrol kaitu itu teh. Atos jatun kota gitu cari osna masalurang meluk pegok gitu teh. Atos rawos sing ayangnya mau itu kontrol kaitu. Yang pasti meren untuk anugerah di jabatan ma baringarto. Oh nyala, berarti bangkalan penting karena jalan neng masalah bangunan ane dan sedang kayaknya rundown gitu kan, dan gara-gara jabatannya pasti ngelalartos. Ah iya mah neng, diangkat ke kabupaten Garut biasa, diangkat ke kabupaten Bandung biasa. Dah iya mah, di sempat Nagela, kampung terpencil, janten di bahasa Wahyuokelah, cara ugal gitu, krayak sepan satu Mata kalah, Buntan. Diri, Ayah, Ibu, dan Ibu, ayo kita bawa-bawa ibu Tapi, Bu kita nyari wasna, sana. Bila bilang tanya, "Bukan nanya, aku teman, dan boleh pas gila kayak nama, mau digulung, tangan pacu, yang pacu, memang dengan itu benteng. Misalnya, mau record sering, diskusi, salam, jam, jam itu gara dua jam. Datang, mulai gitu, tak ayah sekolah, antek, timpa Yuneng, teh? kenalan, sarang dewan." Cena kiau di teh ayah murang teh sabarijji ayah cinta kali teh nyas di ti mana di di ada masa ngadamel carang ke dalam meja-meja darah repak awam orang tujuh itu juga ada di tapi nyaman terus aku pangkos nyanyi nama rada sakintan gitu lah ya rada majana alhamdulillah komo sering bangsa neng-neng kadaria maka neng-ngarang kalindayaka majana gitu dipayun malah dina bahasa, dina sadarabu tingkah laku nama rada kaku terus hampir poikin lagi tuh kaisi nana-nana tidak, kadang rumah ada ya sudah Tidak, semua malunan kewek Terus, tapi Вот ходили,